kalau luar belakang belakangnya sudah habis satu kali belakang habis karena gak sampai bawah yang kita dari bawah, bawah, atas bawah, atas, bawah, atas karena ini makannya agak berat kalau dan sini gampang untuk ini ini seperti ini, sudah dinyangkiti oleh dokter Ola dari dan jadi jangan lampu selesai waktu balik <tuh> angkat dengan kaki kanan 7 8 1 2 3 4 5 6 stop hanya dalam dua sudah fokus fokus ya Pak ya kakinya dulu Gerakan selanjutnya dari selanjutnya ya Pak eh tangannya di dulu depan cepat, depan sakit depan cepat, ya jadi hitungannya hanya cepat, kali hitungan keempat ditutup cepat, dan cepat, ditutup jadi empat cepat, empat cepat, hitungannya cepat, cepat, cepat, mau kita coba cepat, hitungan cepat, yang cepat, cepat, Fugus. Fugus. Fugus, Fugus, harus dan waktu itu, Satu, dua, ya, tiga. Tapi kalau belum bisa, yang lebih sudah tahu. Sudah tahu tanya ulang lagi, ya. Dua kali Dua, -tahun, dua, -tahun, dua, -tahun, dua -tahun. namanya di yang diangkat tangan kanan mengembal namanya yang satu ya, yang di kanan yang, di -kanan. yang kira -kira di mau digoyang itu, namanya hanya turun naik turun naik turun naik sejajar sudah, ya. empat gitu kan? Tuhan yang patuh doa, gimana Enam, ya. hitungannya cepat sekali, dulu, Yuk, sama-sama datang. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga. Sobir, tapi ada ketentuan darahnya, ya? Ya betul, Pak. Lagi, pangannya aja, aku sudah boleh tergabung. Boleh tergabung. Waktunya Pak Ade. Gabung tangan dan kaki jangan bingung. Tujuh jalan. Pulang ya Nah oke okay, ayo mbak D 7, 4, Kukus? Sama satu kali lagi kita coba pakai musik